dari channel YouTube info pinjol terbaru dan mengatakan bisa ya membersihkan nama-nama kalian dari aplikasi-aplikasi pinjol itu atau mungkin yang mengaku dari joki-joki pinjol maka fix jangan direspon ya. Maka fix itu adalah penipuan. Oke, baik. Hari ini di tahun 2023 di awal tahun ya ternyata masih banyak masyarakat kita yang kepo, yang pengen punya urusan di aplikasi pinjol dan mengajukan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjol nah hari ini banyak yang masih ditolak nggak tahu nih Bang aku salahnya sebenarnya di mana sih Bang Kenapa hari ini aku masih saja ditolak di aplikasi-aplikasi pinjol Nah sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengingatkan dulu nih ya untuk tidak berurusan dengan pinjol apabila memang kalian tidak benar-benar butuh nanti setelah kalian masuk ke dalam lingkaran aplikasi pinjol ini Kalian akan tahu sendiri bagaimana susahnya kita untuk bisa keluar dan bangkit kembali Oke baiklah hari ini masih banyak yang pengen tahu Apa saja yang akan mempengaruhi yang membuat kita tidak lolos pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol Yang pertama adalah tentang data yang tidak jelas Loh bang kok bisa ya datanya gak jelas datanya gak lengkap bang Ya, apa saja data-data yang dibutuhkan yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol tersebut. Yang pertama itu adalah KTP. Kalian harus cek KTP kalian itu memang masih apa ya? Masih jelas tulisannya masih jelas, tidak blur, tidak buram dan tidak jelek, ya kan? Jadi tulisannya namanya misalnya Pak Andi. Namanya harus jelas, Andi, bukan Andu ya kan dan yang kedua kalian harus punya NPWP dan hampir rata hari ini semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu uh, membutuhkan NPWP nomor NPWP lantas hari ini bang aku nggak punya NPWP nah itu merupakan salah satu kelemahan kita hari ini karena tidak melengkapi persyaratan ketika ingin melakukan pengajuan. Kalian bisa langsung buat NPWP itu secara online, jadi nggak perlu lagi ke kantor pajak. Itu yang kedua, dan yang ketiga, ya, kalian memiliki riwayat jejak pinjam meminjam yang kurang baik. Nah, itu merupakan salah satu faktor, ya, hari ini ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman namun ditolak. Bang, aku nggak pernah minjam nih, aku baru ini pengen pinjam tapi masih aja ditolak. Oke, lanjut, dan yang ketiga ketika kalian sudah melakukan pengisian data-data yang dibutuhkan di aplikasi tersebut, kebetulan nomor handphone kalian tidak aktif. Ada nggak yang ngalamin ke situ? Karena mungkin nomor baru nih, jadi kalian malas mengangkatnya. Sementara malamnya kalian tuh udah melakukan pengajuan pinjaman dan mengisi beberapa data-data. Jadi coba langsung setelah nanti kalian mengisi beberapa data-data handphone itu nomor handphonenya kalian jaga, ya mana tahu nanti dipukul 10 pagi jam 1 siang atau mungkin jam 4 sore itu mereka mengkonfirmasi melalui via telepon Jadi nomor kalian harus tetap aktif Nah apalagi yang membuat uh, kita ini gak, gak bisa lolos pinjol Yang selanjutnya ketika nama rekening dengan nama si pengaju pinjaman ini berbeda Misalnya hari ini uh, kalian yang pengen pinjol Ya kan? Tapi kalian gak punya rekening, kalian pinjam rekening ibu kalian, itu bisa gak? Itu jawabannya gak bisa. Jadi nama si peminjam dengan nama rekeningnya itu harus sama. Karena mereka akan verifikasi dan pengiriman uangnya itu ke nomor si pengaju. Jadi kalau namanya dengan nama di rekening itu berbeda maka mereka tidak akan meloloskan pinjaman kalian. Nah, yang selanjutnya ini adalah merupakan faktor yang paling penting. Sebelum kalian melakukan pengajuan pinjaman itu coba kalian cek. Apakah aplikasi pinjol yang ingin kalian pinjam itu memang sudah membuka ya, membuka cabang-cabangnya itu di kota kalian. Misalnya nih ya pengalaman pribadi untuk di aplikasi Tunaiku. Kemarin banyak yang mengadu Bang, aku nggak bisa lolos di situ. Nah, untuk di aplikasi Tunaiku itu itu hanya masih untuk seputaran Jabodetabek doang. Jadi keluar dari Jabodetabek itu masih belum bisa dilayanin. Makanya buat kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman itu. Kalian harus cek dulu aplikasi yang ingin kalian pinjam ini. Uh, ada nggak ya itunya cabangnya di kota kalian. Dan kalau untuk di aplikasi pinjol sih. Sepertinya hampir di semua kota ada. Dan sebelum kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman itu. Kalian harus sedikit lebih bijak dengan cara mencek satu persatu aplikasi pinjol yang ingin kalian pinjam. Apakah mereka itu sudah legal OJK atau tidak Ntar kalau seandainya yang ilegal yang kalian pakai Maka secara otomatis urusan kalian akan bertambah 3 kali lipat yang Pertama kalian ingin membayar tagihan Kalian akan dikejar-kejar sama yang namanya tenor ya Coba cek ya dan pilihlah aplikasi pinjol Yang hari ini tenornya itu benar-benar satu -benar bulan Soalnya banyak juga yang kemakan iklan Yang katanya tenornya tiga bulan Gak taunya 7 hari Ternyata itu ilegal dan pertaruhannya hari ini bunganya yang tinggi nama baik yang sudah dibangun puluhan tahun akhirnya hancur lebur karena sudah masuk ke dalam uh, lead, ke dalam apa ya zona dari aplikasi pinjol ilegal ini. Jadi kalian harus bisa lebih bijak lagi. Oke okay, ya jadi itulah tadi beberapa permasalahan yang sering dihadapi sama teman-teman kita yang hari ini belum lolos untuk melakukan pengajuan pinjaman itu ada beberapa faktor. Dan sepengalaman pribadi aku ya untuk kalian yang hari ini masih saja penasaran dengan yang namanya pinjol itu kalian bisa mencoba terus secara berulang ya kemarin di tahun 2019 banyak yang seperti itu ya. Jadi mereka melakukan pinjaman di pertama ini ditolak, yang kedua ditolak. Yang ketiga, yang keempat berkemungkinan diterima. Itu pun mungkin sepertinya aplikasi-aplikasi pinjaman -aplikasi ini punya limit ya atau kuota per hari yang bisa mereka layanin dan terima. Dan itu sesuai dengan berdasarkan data-data yang mereka uh, terima juga ya setelah kita kirimkan. Itu tadi ya ada beberapa faktor-faktor yang memang mungkin hari ini Kalian lupa atau mungkin belum lengkap? Nah, ini masalah terkait KTP yang paling sering yang paling sensitif itu. Jadi, KTP-nya harus baru dulu, KTP-nya harus jelas, tidak buram, tidak blur. Jadi, mereka ketika menerima data-data yang kita kirimkan itu bisa membaca dengan jelas dan melihat pekerjaan, alamat, ya kan? Dan yang kedua itu adalah jangan sampai tidak mengangkat nomor handphone itu juga hal yang terpenting hari ini ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjol. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua yang jelas aku pengen mengingatkan jangan berurusan dengan pinjol ketika kalian memang belum benar-benar butuh. entar nanti kalian susah sendiri. Udah tahu ya, pasti ada biaya-biaya tambahan yang akan kalian harus bayarkan ketika kalian bisa berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol tersebut. Oke, jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.